Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo budoyo Rahayu sagung dumadi Kalis ingger pedo Niri sami kolo alamin. Wassalatu wassalamu al-asrofil abiyah iwal musalin Wa'ala alihi wasabi na'caman Amma abadu Apa kabar para subscriber sehat channel di SPB TV Jumpa lagi bersama kami Spiritual Berkulut Putih kami doakan atas kelancaran seginya yang parokah Bagi para Ndoro yang baru tahu channel ini Jangan lupa untuk mensubscribenya nya dan menekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya Karena dengan mensubscribe channel ini Berarti Ndoro turut membangun channel ini Dan membuatnya terus berkembang dalam melesarkan ilmu spiritual budaya Nusantara Dan agar tidak jadi salah pahaman kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami agar dapat mengambil hikmah yang positif. Lalu silakan bagikannya ke teman-teman media sosial atau ke komunitas komentar Doro agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang jenis katurangan perkutut dari perilaku tidurnya. Berikut pemaparan kami. Katurangan adalah satu ilmu titen atau ini dipakai untuk menentukan watak atau karakter suatu makhluk berdasarkan ciri fisik yang dimilikinya. Termasuk dalam menentukan ciri mati atau ciri khusus pada burung perkutut, dari dodol dolar -do -do yang kami ketahui, katurangan perkutut dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: katurangan perkutut yang dilihat dari lokasinya, katurangan perkutut yang dilihat dari bentuk fisik perkutut, dan katurangan perkutut yang dilihat dari tingkah laku atau sifat dari perkutut itu sendiri. Kali ini kami akan membabarkan katuranggan perkutut yang dilihat dari tingkah laku atau sifat dari perkutut percayaan tutur kendelar yang kami ketahui Tingkah laku atau sifat perkutut yang dilihat dari cara atau posisi tidur dari burung perkutut tersebut Posi tidur perkutut memiliki lambang yang berbeda-beda Sehingga dipercaya memiliki daya isyarat yang kuat yang dipakai masyarakat tempo dulu Hingga saat ini sebagai tuah atau manfaat yang bisa diambil dengan memelihara burung perkutut tersebut Mengingat burung perkutut terlebih berkutut lokal membawa angsar atau tuah sendiri Sehingga tidak semua orang berani meliharanya Ada yang berpendapat jika tidak semua orang yang boleh atau kuat memelihara burung yang dianggap keramat tersebut Boleh dipercaya atau tidak itu hak masing-masing individu Namun di sini kami sedikit menjelaskan tentang posisi tidur guru perkutut. 1. Perkutut Keturangan mucut. Di mana burung perkutut tidur dengan posisi sejajar dengan tempat bertengger, sehingga kotorannya menggunung banyak di tengger. Dapat dilihat kotorannya menggunung atau tidak, jika sejajarnya akan membentuk gunung. Jika posisinya berubah-ubah, tentu tidak akan bisa menggunung. Burung perkutut yang kotorannya menggunung dipercaya membawa ketenangan, rezeki yang melimpah, dan serta disenangi atau memudahkan dalam pergaulan. Perkutut keterangan Banyu Panguripan atau Kauripan, di mana burung perkutut itu selalu di tempat minum. Burung perkutut yang tidurnya di tempat minum yang disediakan di kandang menandakan bahwa burung tersebut menjaga air kehidupan atau Banyu Panguripan. Biasanya akan buat pemiliknya terjaga kesehatannya dan awet muda. 3. Perkutut katurangan Sri Lumpung atau Joko Rezeki atau Pendaringan Kebak di mana burung perkutut yang biasanya tidur di tempat pakan yang disediakan di kandang seolah-olah menjaga makanan dari gangguan burung perkutut yang tidak menjaga makanan dipercaya membuat perkahan dalam rezeki sehingga pemiliknya tidak kekurangan makanan atau rezeki Kutut keterangan Joko di mana burung perkutut yang biasa tidur di bawah tidak tidur di tangkringan. Burung perkutut yang tidur di bawah tangkringan biasanya waspada, menjaga atau memberi isyarat pemiliknya untuk waspada karena adanya jat yang akan mengganggu. Sehingga pemiliknya dapat mempersiapkan diri dengan semakin banyak berdoa dan waspada, sehingga energi negatif tidak mengganggu. Itulah sedikit informasi mengenai empat jenis perkutut yang memiliki katurangan sifat dilihat dari posisi tidurnya. Sedangkan soal kepercayaan adanya tuah pada perkutut katurangan semua kembali pada keyakinan masing-masing. Tapi sebaiknya pemahaman makna atau filosofinya agar mengerti dengan maksud. Sebaiknya jangan terlalu terobsesi pada hal-hal yang bersifat gaib, apalagi sampai memuja atau mengakui makhluk. Karena sejatinya makhluk apapun di dunia ini tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya Demikian pula kata bijak pepatah jawa kuno mengandung filosofi luhur yang kental akan nilai-nilai moral bijaksana yang berguna bagi kehidupan manusia Kata bijak yang berguna sebagai penuntun untuk menjalani kehidupan yang lebih baik Hidup ibarat nyala cahaya seperti nyala yang menghangatkan dari kedinginan dan nyala yang menerang gelapan Hidup yang mulia hendaknya adalah hidup yang dijalani dengan menebar dharma dan kebaikan Tidak merusak, tidak merugikan, tidak mengisarakan serta memberi manfaat kepada sesama Manusia hidup di dunia harus mengusahakan selamatan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi seluruh alam semesta beserta isinya Membangun keselarasan dan keharmonisan dengan alam semesta Memberantas sifat angkara Serakah, sombong, amarah, iri, dengki Serta menjalani hidup dengan keluhuran budi pekerti Segala sifat keras hati, picik, dan angkara akan kalah Dengan keluhuran budi pekerti yang bijaksana lembut hati, sabar dan mulia. Demikian sedikit informasi tentang makna dan tuah perkutut katuranggan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Untuk informasi lain seputar perkutut katuranggan dapat menyimak pada video lainnya di SPPTV. Dukung channel SPPTV dengan cara like, subscribe. Komen dan share video ini agar kami dapat terus berkarya untuk mengenalkan dan melestarikan warisan budaya yang luar kita Ada banyak sekali mitos berkutut sesuai dengan hal yang punya menjadi spesial Tetapi meskipun ada mitos bahwa suatu keadaan berkutut akan bahwa suatu dampak Doro tidak harus percaya akan hal tersebut Suatu kebaikan akan datang jika Ndoro memang mau mempercayainya, begitu juga dengan hal yang buruk. Percaya atau tidak mitos perkutut, kekurangan adalah hak masing-masing pribadi. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kemiruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Akhir kata kami ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu sakung dumadi, kasih ngerepet dong ngeri sampai kolong